Waduh swale aku Serius, cewek itu ada WA aku ya. Sing, seneng anu ini, apa belum? Yo pokoknya matui, neng matui gula senyamannya dasi. Oke, ya ini ya non, lanjui pacar. Nama-nama, boy. Saat aku do, besok ya, berang-berang pulang tahun, pacar primu ini caranya piye? ya? cuman keben jeneng bingung aku ternyek dukun mau piye? dukunnya ampuh kira-kira mandi pura mau tukang-kono gak cocok bes. biar aku ngomot nih oh, tak jamin 100% mandi pura ah. pura <laughs> ayo gak ternyek ini mbah dukun beduk-beduk ini wongin nih omak ayo udah calon lah ternyek Cek Biasanya oh. kopi, gula, paling kebalik nih kafe yo biasanya ini bisa <tuk> <yo, yo>, <tuk> Aku Apa? Yang tepi. tepi? Tepik Ya, rencang Rencang Rencang Apa Eh, eneng opo, apa? perlu, bentuknya perlu, bayar jago, opo, which meh, kawetan nego, usai, cemakan ya, ru, makan makan nih ngon ngon nego, seo, keringkas, se se, lombar emba, usai, kilo harusnya kentang anggo? Pol oh pengen untuk cewek sekena ini kalau nah cewek Pola udah mau ini pola ngertos oh, ruwet apa ini? Apa Sorry, yang aku biasanya udah ambil, loh, Pak. Eh, yang ini, nah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tahu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Hingga kan terlumur ini Arkanu... Cawedok Ya toh? Nah, hmm. ini syaratnya ronde angel ki. Kuat berapa kira-kira? Kuat, bah, yang Iya, mbak sopo, Rencang lu Ayo, kuat berapa? Di... Di... Di... Nah. ya, Di... ya? Iya Ya, mbak Syaratnya ronde angel Jadi, kamu kuat Nah Kayak akar-akar jerukmu apa Kulo, Kulo, supen kulo. Ah, terus, seni dari solari apa? Satu mbak, satu klipon, gih. untuk raya untuk, se, se, se. apa lo panjasmoro bangun panjasmoro bangun g se si, se si, se si, se si. jadi kamu se kok kaya apa keluargamu sing keturun langsung kok mau pahit? it g mbah oh. saya tahu lah ya oh panjasmoro bangun ke artinya cape lo ngapain mbah panji ki gaman asmoro ki seneng bangun ki tangi oh udah terlalu taklewe ketok <laughs> gitu, eh Manger. Ya Panji asmara bangun. Maka, gabung yo akun sing seneng tangi. wong wedok seneng mengawakmu, belum, kok. Oh? Ya. Nah, cici, kowe, benesok, kudu artus, gosok gigi, membersihkan tempat tidurku. Siap? Siap, ya. Sengkoro, kowe, okay. kutu kerjo. Kowe, kowe, kowe, kowe, kowe, kowe, kowe, kowe, kowe, Rakyat Tangung gue tukup bakso, butuh siap? Gih. Ojo gagi gagi Hai, siap ora? Siap. Gih. Nah. Sengketerlu, kowe butuh lakoni sholat limang waktu. Tanggup? Tanggup lah. Gih gih. Ojo gagi gagi, rakyat Wingko papa, raketan wingko kok ini nenglor kono, ini telon kono ya. Wingko eneng telon lor dalan eneng warung. Aku gulir nih rokok nih kono tujuh enam salerai. Engko bengit agara pekok ini, ya? Tagoh? Gi, eh, gi. Cukup ya, maculin kali kayak dia. lu kok nya? yo. Sekarang papatin bubur nidalan Bobby saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya saya Kowe kutu gelem lakoni utawa ngedoi mau limo Napa nih kue? kue anggel kue, kue orang tukang sama mau limo madat madon mabuk judi lamar joyo. ya mau hmm. wedok raseneng le. ngerti mau lanang mau ganda ini mendem raseneng Untane duit, mentem setik e ora apa. Anae saja ya. Hmm. Madon. Memang kan mabuk. Hmm. Nah, Madon. Wong oh, saya wong itu ora seneng. Wong duwe lanang kok mentrok kana, mentrok kene, esuk awan aku marah-marah sang ngene seneng. Ya. Gue enten nih, Enten esok awan nengomahwe sorak kerasan mm. kalau yuran anggolei sengtaasanya. Api apa? apa Suara tanggapan bapak? Yo, tahu Suwe Saya mm. Ojo mm. selingkuh. Ojo judi. Bukan nanti selingkuh, ya ini rapi ini ya? iya yang ke dulu eh yang ke Piro di Indonesia ketika oh iya aja merjaya merjaya ki maksudnya we faya yang we duit aja faya-faya seneng-seneng neng karaoke terus neng kafe di kafe ya? di duit aja Ya ini lu syarat tuh inget, kubi telakoni yeah. ojo ngentek oral yus ya, jadi es wayah sore, nah, kokona ketemu ya lowe ya, nggak pada mulai, kokenne kinko, kowe nak mulai ojo macet guri, nak naku, ya, paham? paham, terus nggak ada mulai? yang yeah, yeah. yo Ngà đà tây với ạc chơi trúng tạ, trúng tạ nó vẫn ở lề. Ghê quá! Rồi, yo, ngoài trúng lề! Xa xị, ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ạ! ini gitu gtw ini ini gitu ini ada apa-apa sudah kokil whp apa-apa bisa nolong-nolong orang ngasak